Halo, selamat tani. Kita bertemu lagi masih di channel solusi tani. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai tanaman padi yang terkena asam semen. Nah biasanya serangan asam semen ini terjadi di NT atau di musim tanam yang kedua. Nah seperti apa untuk gejala asam semen ini dan bagaimana caranya untuk uh, mencegah atau mengatasi supaya tanaman padi kita uh, terbebas dari serangan asam semen ini. Oleh karena itu uh, ini kita saksikan video ini sampai selesai. Jadi untuk gejala-gejala semen itu bisa kita saksikan di video seperti ini ya. Ini di sebelah kiri ini tanaman tumbuh normal Sedangkan di sebelah kanan ini tanaman padi terjangkit serangan asam-asaman Jadi untuk gejala dari serangan asam-asaman ini bisa kita lihat Di bagian daun ataupun di bagian batang ini akan mengalami proses pengarikan seperti ini ya sahabat tani dan kalau serangannya cukup parah maka dalam satu hamparan itu eh, tanaman padi semuanya akan mengalami proses seperti ini hampir di semua batang semua daun akan kering dan akhirnya akan mengalami kematian Nah, untuk gejala lain yang bisa kita amati adalah di bagian akarnya Nah kalau tanaman padi yang terserang asam-asam ini kita cabut dan kemudian di bagian akarnya kita bersihkan dan kemudian kita amati eh, maka sebagian besar atau hampir semuanya dari akar tanaman ini akan berwarna coklat sampai ke hitam-hitaman dan tidak ada satupun akar yang berwarna putih atau akar yang tumbuh maka dalam kondisi seperti ini maka dipastikan uh, tanaman padi kita ini sedang terjangkit asam-asamen Nah untuk penyebab dari nah. serangan asam asemen ini terjadi karena uh, di dalam tanah itu sedang terjadi proses pembusukan dari jerami, dari sisa-sisa musim tanam yang sebelumnya. Nah, karena terjadi proses pembusukan di dalam tanah, maka uh, di bagian akar tanaman padi itu juga akan mengalami proses pembusukan. Sehingga hal ini akan mengganggu proses penyerapan unsur hara dari tanah hingga ya pastinya mengakibatkan uh, daun akan mengalami kekurangan unsur hara dan lama-kelamaan daun akan kering dan akhirnya akan mengalami kematian Nah untuk mengatasi dari gejala semen-semen ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan yang pertama adalah dengan menunda kegiatan pemupukan terutama penggunaan pupuk yang kandungan nitrogennya cukup tinggi yaitu kalau bisa kita tunda terlebih dahulu nah, selain itu kita juga perlu melakukan pengeringan lahan Nah selama proses pengeringan lahan ini usahakan tidak ada air yang masuk ke lahan kita sampai tanah mengalami proses pecah lembut atau pecah rambut seperti ini nah, setelah lahan agak kering kita bisa melakukan pemberian dolomit pada lahan sawah kita dan kemudian kita tunggu selama beberapa hari Nah setelah gejala asam asaman pada tanaman padi itu berkurang atau tidak bertambah banyak dan setelah kita amati nah, ternyata tunas-tunas baru pada tanaman padi sudah mulai muncul maka kita bisa melakukan pengairan serta pemupukan Nah selama proses pemulihan itu kita bisa uh, menggunakan pupuk daun ya supaya tanaman padi kita itu cepat untuk pulih cepat untuk sehat kembali nah untuk jenis pupuk daun yang bisa kita gunakan itu seperti gandasil D atau neocrystallon yang berwarna hijau atau kita juga bisa menggunakan ultradap nah, selain itu kita juga uh, bisa menambahkan beberapa jenis fungisida yang mengandung unsur zinc nah, untuk uh, proses pengaplikasian pupuk daun dan fungisida tadi itu bisa kita lakukan satu minggu sekali sampai tanaman padi kita benar-benar sehat kembali nah dengan langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi eh, maka tanaman padi kita insya Allah ya akan terbebas dari gejala asam asemen Oke jadi demikian ya pembahasan saya kali ini mengenai gejala asam asaman pada tanaman padi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Dan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video saya yang berikutnya.